assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sore ini saya coba berburu lagi ya saya coba hunting uh, di seputaran kebun sini di belakang uh, mudah-mudahan bisa ada poin ya guys ya targetnya random aja atas bawah dan mudah bisa ada poin Oke okay, jangan lupa like comment share dan subscribe ya guys ya supaya saya lebih semangat lagi untuk membangun channel ini untuk menghibur teman-teman semua Oke okay, langsung kita let's go hunting aja bukan pemuda sore mudah-mudahan didepon ya guys ya Oke okay, saksikan terus ya. Yes Tadi saya shoot di sana ya Saya nembak dari arah sana Shoot Kayaknya tadi jatuhnya ke arah arah sini nih Coba kita cek ya Lur Jangan-jangan jatuh ke kali Jatuh ke kali Bisa berapi nih guys Oh iya bener sana guys Pokoknya ada di kali sana guys Waduh iya guys Waduh waduh Tadi ada dua yang tersusun di sana ya satu di pohon lanjaran, jatuhnya juga ke arah arah sini juga. Cuma ini yang satu ketemu nih, yang satu belum guys. Saya agak-agak takut juga nih turun ke sini Soalnya di sini ada buayanya guys sekalinya guys. Harus hati-hati ya guys. Sabar guys, aku tak cari kayu guys. Nah, kita ambil pakai kayu guys. Alhamdulillah. alhamdulillah, masih rezeki ya, guys. Ya, di kali ini nih sering kelihatan buayanya, guys. Makanya saya agak takut, takut kalau ketekan tengah. Oke, alhamdulillah, yang satu udah ketemu, guys. Yang satu nanti coba kita cari. Yang dilanjaran tadi ke arah-arahnya juga sini. Jatuhnya cuma saya sudah cari di arah-arah sana, belum ketemu sampai ke sini, belum ketemu jangan sampai dia hanyut ke kali lagi, guys. Ah, coba nanti saya cek ya, guys ya. Alhamdulillah ada dua tadi yang saya shoot, sana satu, sini satu. Yang, yang di sini kayaknya yang ini nih masih hidup. Oke, okay, guys, kita lanjut ya, guys ya. Oke, okay, guys. Setelah saya cari-cari tadi di bawah, yang satu yang saya shoot di sekitaran situ ya, di lanjaran itu, saya shoot nggak ketemu, guys. Yang ketemu cuma yang di atas pohon itu. Yang ketemu tadi di kali ya. Dan targetnya udah nggak mau datang lagi nih, guys. Saya coba mau geser ke arah-arah sana ya. Mudah-mudahan ada target-target berikutnya. Oke, okay guys. Jadi kali ini baru satu poin. Satu poin terkukur. Tadi saya nyanggung di sini. Alhamdulillah ada poin. Kita lanjut ke spot berikutnya ya, guys ya. Coba kita geser mudah-mudahan ada target-target berikutnya Oke guys jangan lupa like, comment dan subscribe ya guys ya, supaya channel ini terus berkembang dan bisa menghibur teman-teman semua saya beli sukan di kebun-kebun salak nih guys Oke, okay, saya jalan menuju ke spot berikutnya dulu ya guys ya Mudah-mudahan ada target lagi Oke okay. dari sana satu ekor oh, ini ada alhamdulillah kurung sintar guys tadi saya tunggu-tunggu tekukur tapi nggak ada yang datang lagi jadi saya lanjut cari sintar guys oke kita lanjut lagi ya guys mudah-mudahan masih ada target-target berikutnya sana ya ada satu poin burung sintar kita langsung ambil oke okay. alhamdulillah ada guys dan lagi ya alhamdulillah rezeki guys rezeki di sore hari saya di sini aja nih guys ah, sintar yang kedua ya teman-teman berhubung sudah sore saya sudahi dulu ya hunting kali ini uh, Alhamdulillah ada poin untuk sore ini segera bisa untuk vlog makan malam nanti Oke okay. terima kasih yang sudah menyaksikan video saya jangan lupa like comment share dan subscribe ya guys ya Oke okay. Assalamualaikum